karena artinya ini tahu kami ditandain ditandain sebagai induknya iya ya ini teman teman iya kalau kalian ninggarin wandi Saya senang Senyum kau. Senyum Happy birthday, Andy. Yesus memberkati. Happy. selamat ulang tahun janis selamat ulang tahun selamat ulang tahun Wendy.